Bagi Anda yang belum berkesempatan ke Tanah Suci, tapi ingin mengenal lebih dekat sosok Nabi Muhammad SAW, Anda bisa mengunjungi Jakarta Islamic Center GIC yang berlokasi di Keramat Koja, Jakarta Utara karena pada Jumat 23 April hingga Senin 3 Mei, JIC memamerkan artefak peninggalan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat masuk ke dalam pameran, Anda akan disuguhi puluhan artefak atau benda peninggalan Nabi, sahabat, khalifah Utsmani dan tokoh-tokoh Islam teladan lainnya seperti serban, pedang, tongkat Nabi Muhammad, terompah atau sandal Nabi yang terbuat dari kulit, janggut dan rambut Nabi hingga karya kaligrafi. Asisten Kesra Wali Kota Jakarta Utara, Wawan Budi Rahman, saat membuka pameran berharap, pameran tersebut dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat, sehingga meneladani sifat dan kebiasaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Pameran ini tentunya penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslimin Untuk lebih mengenalnya, dia... Tujuannya agar publik juga bisa mengetahui dan menelagani sifat-sifat baik dari Nabi dan para sahabatnya Puluhan artefak tersebut dikumpulkan dari berbagai tempat bersejarah Islam seperti Mesir, Kairo, Mekah, dan Madinah Bagaimana? Apakah Anda tertarik? Berwisata religi sembari menantikan waktu berbuka puasa yang diharapkan menambah semangat dalam menjalani ibadah selama bulan suci Ramadan. Bila berminat, pengunjung dapat membayar infak sebesar rp ribu rupiah. Anda juga tidak perlu khawatir, karena di masa pandemi ini, pameran tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan membatasi pengunjung 25% dari total kapasitas. Pameran buka mulai pukul 8 pagi sampai dengan 10 malam dengan jeda waktu berbuka puasa.